kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita tapi ya kalamuah, tetap kalamuah tapi sudah menjadi milik kita sudah paham ya? Sama. ya karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan eskal, bagaimana Allah eskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan ia anak budu kan jadi anak ya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 Allah kamu engkau Bapak saya sana kamu mengulang jenengan atau kamu Bapak saya berarti itu kalimat yang kamu ajarkan tapi sekarang sudah milik anak kamu kalau itu kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu kamu bilang Bapak nah itu seperti itu jadi ulama memberi solusi atau jawaban ia karena kuduh Waya, itu sebelumnya ada kata-kataku kata, -kata katakan wahai hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh karena terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas serotan mustaqim jelas ya jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita dong Tapi bagus, gak jelas tuh. Bagus kalau kamu jelas, gak jadi dikrem, jadi gubernur.